Selamat datang kembali di Rambut Selamat Ramalan buat kamu minggu ini sama saya Riza Ares dan saya Atos Ades dan kali ini kita akan membacakan sebuah ramalan untuk kalian di minggu ini. Iya, energi sudah kita kumpulkan jadi siap untuk kita curahkan menjadi hikmah buat kalian agar satu minggu ke depan menjadi lebih tercerahkan. Iya, tentunya dengan kitab Zeus ini Iya lagi karena ini patoan pedoman kita semua. Iya biar oke. kalian itu punya satu arah tujuan satu minggu depan iya. oke langsung saja yang pertama yang pertama ada Aries Aries sangat ingin bersosialisasi pada minggu ini hmm. kamu mungkin ingin menggabungkan bisnis dengan kesenangan oke jadi Aries ini untuk minggu ini menjadikan hobinya sebagai pekerjaan iya. yang bisa menghasilkan uang jadi nggak bisa apa namanya nggak melulu soal hmm. ini ya kesukaan gak. orang lain yang ya, kesukaan dirinya sendiri bisa jadikan bisnis iya. ya misalnya kan main bola kayak Mbak tadi sama bisa fotografer mungkin ya kayak fotografer yang lain ya. oke, okay, selanjutnya ada Taurus bola lampu akan berkedip dan henti hari minggu ini saat kamu mengidamkan ide dalam semangat suasana hati yang kreatif maka kota Jaman bisnis akan membantu menegosiasikan masalah dengan sangat mudah ini menjadi apa namanya Puncak kreativitas iya, taurus. taurus. Jadi mungkin di minggu kemarin Taurus otaknya masih beku, jadi mm -hmm. puncak kreatifnya masih, masih belum beku. kelihatan. Belum kelihatan, suram ya. Suram masih pelur. suram ya, ya mungkin minggu ini Taurus punya keenceran otak yang uh, melahirkan tingkat kreativitas yang tinggi. iya Yang ketiga ada Gemini. Uh, pekerjaan rutin membuat bosan kalian hmm. berusaha sekuat tenaga untuk membebaskan diri dari belenggu itu. Jadi ini Gemini harus minggu ini harus banyak banyak beraktivitas. Dan untuk menghindari rasa kebosanan itu. Iya, bosan kan terjadi karena melakukan sesuatu hal berulang-ulang. Hmm. Jadi mungkin kamu perlu keluar dari rel kereta kamu biar punya satu suasana baru gitu loh. Ya. Yang belum punya pacar cari pacar, yang tidak ya. punya pacar cari pacar cari baru pacar lagi. lagi biar enggak bosan. Hmm. Itu ya buat buat gemini ya. Ya biar selanjutnya. Selanjutnya ada Cancer Mungkin Cancer merasa ingin memamerkan apa yang disebut status sosial dan keuangan superior kamu hari ini. Nggak baik, Cancer. Jangan coba-coba untuk memamerkan status sosial. Hmm. Itu sangat berbahaya bagi seluruh umat manusia karena pamer itu pamer pasti itu tidak baik. Tidak baik. Semua pamer itu tidak baik. Ya, jangan pamer ya, Cancer. ya. Oke, selanjutnya ada Leo. Leo mungkin mengenakan setelan paling trendy untuk minggu ini. Hmm. Jadi, Leo ini kalian minggu ini paling fashionable. Paling mau ya, ngikutin tren, paling enggak buluk-buluk amat nggak nggak puluh-puluh, mungkin itu si Leo masih dalam kondisi yang prima, jadi dia waktu pakai ya walaupun pakaian kembel terlihat ini fashionable, mungkin ya semangat buat Leo, kamu mungkin lagi ganteng-gantengnya atau cantik-cantiknya minggu ini. Oke, selanjutnya ada Virgo. Untuk urusan keluarga akan menjadi lebih penting bagi Virgo. Keterampilan negosiasi adalah yang tertinggi dan kamu akan mengakhiri perselisihan yang harmonis hari Rabu ini. Ya mungkin si Virgo ini akan mengalami perselisihan yang harus yang mengharuskan Virgo untuk berpikir lebih ekstra dalam memecahkan masalah misalkan masalah itu sendiri dan nah, masalah keluarga masalah hmm. keuangan masalah keluarga orang lain kan bisa Halo. aja jadi iya masalah keluarga orang lain ya siapa kali dia pegawai LPH kan oh, bisa aja oh iya, yeah. oke okay. lanjut okay, next ada Libra kesibukan akan penuh sepanjang hari dan harus mengelola semuanya entah bagaimana caranya hari ini menjanjikan untuk penuh dengan kegiatan terutama yang melibatkan menulis surat oh. oh dalam tulis menulis Iya, yeah, jadi ini untuk di Libra ini Uh, minggu ini kalian mungkin akan sering menulis di hari kita atau mengirim surat ke pacar. Oh jadul sekali oh, jadul ya. Jadul ya. sekali itu. Jadi mungkin apa namanya si Libra ini kamu akan mengalami kesibukan yang cukup padat di minggu ini. Hmm. Tapi awas dengan kebosanan karena kesibukan yang sangat sibuk akan menimbulkan kesibukan juga ya. Hati-hati. Jangan terlalu sibuk. Okay. Menganggur sedikit nggak apa-apa. Oh, reban repahan nggak apa-apa. Ya. Next ada Scorpio. Scorpio ditetapkan untuk bersinar sebagai seseorang yang penuh perhatian dan kebaikan. Enggak juga ya? Enggak juga. Tutup pintu kekhawatiran itu dan buka jendela agar kegembiraan dan kebahagiaan menyapa, menyapa kalian di minggu ini. Ya kalian harus membuka diri. Siapa sih yang yang ya maksudnya kalau kalian datang ke tongkrongan dalam kondisi yang ada kumbalan awan di sini hmm. kan semua jadi ikut negatif enggak juga. Enggak jadi harus. Positif. kamu harus membawa hal-hal positif dan membuka diri agar mudah dalam menjalin perkawanan. Iya, oke. Okay. Selanjutnya ada Sagitarius. Keberuntungan tersenyum padamu minggu ini. Sagitarius menonton film dengan kekasihmu adalah ide yang sangat bagus. Tapi ini untuk masa-masa pandemi ini. Oh, iya. belum bisa ini. Belum bisa. Jangan ya. nonton film dulu ya. ya. Streaming aja di rumah. Lewat HP mungkin. Lebat mungkin. Oke, lanjut aja langsung juta. ke Carpicon. Yeah. Tidak banyak yeah. yang bisa menandingi kamu dalam hal menjalani kerja YouTube yang sehat. Yeah. Iya. menyelesaikan proyek dengan tertunda, sukses dan atasanmu yang mungkin marah-marah karena penundaan yang ditimbulkan. Laki-laki ada penundaan apa namanya? Pekerjaan. Pekerjaan nih. Ya. Sesuatu yang ditunda-tunda itu sangatlah tidak baik. tentunya jangan menunda-nunda. Harus dilakukan secepat mungkin ya. Iya. Yeah. Sebaik mungkin juga. Sebaik mungkin juga. Oke. Okay. Oke, yang ini nih, yang selanjutnya ada zodiak paling agung, sangat spesial sangat sekali. Spesial sekali, yaitu Aquarius. Aquarius. Aquarius sangat positif. Sangat positif nih minggu ini. Yeah. Iya. Nih Aquarius akan dibanjiri dengan pekerjaan yang sangat banyak sehingga bisa menghasilkan pundi-pundi uang pada minggu ini. Iya. Yeah. Ternyata Aquarius juga akan mendapatkan kencan pertama dan hmm. menonton film dengan sangat asik dan gembira. Yeah sangat memutuskan dengan berurusan dengan uh, apa namanya kekasih nanti akan uh, bergencan pertama oh, ya. sangat, sangat bagus sangat sekali Sangat romantis juga Sangat romantis ya. Ini pesan untuk Aquarius selalu aman, sepertinya dan membahagiakan seperti ya, kan Yang gembira Sejahtera Sejahtera Kaya, kaya. Sehatlah, sehatlah ya. Sembuh, nah, kan saya mengerti, Kalau di persentase itu sembilan, sembilan tujuh persen, tujuh persen. Oke, kita sudah sampai di zodiak yang terakhir. Ada si Pisces, prospek yang sangat cerah akan menyambut usaha baru apapun yang kamu putuskan untuk uh, minggu ini. Ya, Pisces ini saat yang tepat untuk mengimplementasikan rencana kamu. yang sudah lama direncanakan, Mereka direncanakan biar enggak jadi wacana, enggak ya. jadi yes. wacana. Ya kan, karena sebaik-baiknya rencana, adalah rencana yang dilaksanakan, rencanakan enggak cuma direncanakan lagi. Iya. Yeah. jadi dilaksanakan. Iya. Yeah. mungkin itu aja ya. Sudah sampai di penghujung ramalan, semua ramalan sudah kita sampaikan. Menuju batin-batin kalian semoga tercerahkan Dan jangan lupa bernafas Saya Ajo Saties Saya Risa Ares Sampai jumpa di rambut mie berikutnya Dadah